Namo Buddhayo, rahayu sambut Dumadi Kancing repot dong nering sambil Jumpa lagi bersama kami sebagai pengikut putih di channel The SPP TV.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 Jawa sebagai etnikitas memiliki sejarah kearifan hidup bak mutiara yang terus berkilau sepanjang zaman. Namun, sejarah seolah sedikit memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal nilai-nilai luhur Jawa. Bahkan kebudayaan atau tradisi Jawa jika dianalisa, Jawa itu tidak sekedar adiluhum namun sangat ilmiah namun dalam kajian perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat ada upaya para ilmuwan meninapukukan hal itu buktinya peradaban Jawa kuno atau Nusantara kuno tidak sering bahkan tidak pernah disebut dalam ilmu modern adanya hanya Yunani kuno, Mesir kuno Cina kuno, di mana Jawa atau nusantara kuno tersebut. Sejak zaman dahulu, burung berkutut lokal selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis dan sering dianggap sebagai burung keramat ada yang meyakini bahwa dengan darah burung berkutut dengan keturangan tertentu dapat membawa keberuntungan atau nasib baik tapi ada juga yang takut melara burung berkutut karena dianggap bisa membahas sial Burung perkutut yang dianggap memiliki tuah adalah yang memiliki ciri tertentu Atau yang sering disebut katuranggan atau ciri mati Katuranggan pada burung perkutut ditandai ciri fisik yang berbeda dari burung perkutut pada umumnya Seperti kelainan pada warna bulu, bentuk sisi kaki, bentuk paruh, jumlah bulu ekor atau ciri lainnya Sedangkan ciri mati bisa diketahui dari perilaku burung perkutut yang berada dari burung perkutut pada umumnya, misalnya cara tidur, waktu manggung, atau perilaku-perilaku lainnya. Masing-masing perkutut -masing katurangan memiliki filosofi dan tuah yang berbeda-beda tergantung dari jenis katurangan atau ciri matinya. Ada yang dipercaya dapat membawa pengaruh baik dan ada juga yang dipercaya dapat membawa pengaruh buruk bagi pemiliknya. Burung perkutut katurangan kaki bebek merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara. Kaki bebek memiliki dua kosa kata yaitu kaki dan bebek, kaki adalah alat untuk berjalan atau bergerak, bebek adalah sejenis unggas yang pandai berenang, jadi kaki bebek artinya mampu berenang mengikuti arus. Wah, burung berkutut katorangan kaki bebek dipercaya memiliki tuah ketenangan dalam menjalani kehidupan Angsar burung berkutut katorangan kaki bebek dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari usul mitos yang beredar tentang perkutut keturahan kaki bebek. Perkutut keturahan kaki bebek memiliki wejangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang saling kompak dan menjaga kesetiaan. Hidup penuh toleransi dan terlihat tenang dalam menghadapi cobaan. Yoni yang dimiliki perkutut katuranggan kaki bebek memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya Dimana burung perkutut katuranggan kaki bebek ini memiliki ciri yang berada pada kakinya Yaitu kakinya memiliki selaput seperti bebek Analoginya Indoro pasti sering melihat bebek sedang berenang di air Entah di parit, danau, rawa, atau tempat perairan lainnya Bebek adalah hewan yang banyak menghabiskan waktu di air Agar bisa berenang, bebek menggunakan kakinya yang berselaput Selaput di antara jari-jari kakinya bisa lebar dan membantu bebek berenang di air Di atas permukaan air Bebek-bebek yang sedang berenang itu terlihat tenang Padahal sebenarnya di bawah permukaan air Kaki sing bebek ini sedang mengayun kakinya Dengan kuat untuk bisa tetap berenang melawan arus air Hal ini mengajarkan kita untuk tetap terlihat tenang, meskipun kita sedang menghadapi banyak tekanan. Banyak orang hidup berpenampilan anggun, dan keanggunannya itu hanya merupakan bagian yang tampak di permukaan. Karena di balik keanggunannya itu, sebenarnya orang tersebut justru memiliki banyak hal yang dihasilkan. Ini sesuai filsafah tentang menjadi manusia yang mengikuti arus Namun pandai berenang sehingga tidak dapat tenggelam Orang itu menjalankan filsafah bebek Anggun di atas air namun sibuk di bawah air Tidak terlihat kesibukan yang dilakukan Sebab ia tampak tak berbuat apa-apa Tampak tidak bekerja Padahal sesungguhnya ia bekerja dengan sangat keras. Tidak tampak ada keluhan dan ketertekanan yang terlihat darinya dalam situasi apapun. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya ketiruan atau kesalahan. Itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sakung dumadi Kalsingrebedo Nirgi sami